Kabar terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengalami perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar kejutan spesial vitamin bahagia semalam persahabat ya Dari Dedek Lesti dan Rizky Bilar Gimana tentunya semalam Dedek Lesti live Instagram bahwa teman-teman dekatnya nih persahabat Ada Fatin ada juga Arapah ya, serta tentunya yang cute-cute nih ada Ama Belenata. Luar biasa bersahabat ya, kebersama mereka membuat kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dalam uh, live tersebut, Rosabat ya tentunya menuai uh, banyak sekali berita yang kurang enak. Rosabat ya, salah satunya ada, tentunya akun yang langsung DM ke ibunda Amabel nih. Tentunya perihal Amabel selalu bersama Leslar. Rosabat ya. kita lihat ada sebuah unggahan, percakapan pesan langsung kepada ibunda Amabel yang telah diunggah oleh akun Rosa Leslar. Rosabat ya, disitu berisi bahwa tentunya... Uh, di Amabel disuruh tidak untuk ngintilin Leslar lagi bersama dalam sebuah kalimat Siapa tuh mau quality time berduaan Kalau yang tadi ikut Lesti Itu anak kakaknya Bilar ambilkan bukan siapa-siapa Jadi kayaknya nggak usah terlalu rempong ngintilin kemana-mana Ya mungkin aja Lestinya bilang nggak apa-apa Tapi kan kitanya sebagai orang tua Yang harus ngatur anak kita sendiri Leslar kan sibuk banget Susah cari waktu buat quality time Sekalinya ada waktu malah suruh ngomong anaknya mbak itulah pesan yang tentunya tidak sopan bersahabat ya, menurut Bang Mimin, untuk ditujukan kepada ibunda Amabel langsung. Tentunya di situ ada jawaban dari ibunda Amabel Lenata bersahabat ya disitu tertuliskan, Abel ngintilin mamanya syuting bukan ngintilin Leslar. Siapa juga yang nyuruh orang lain asuh anak saya? Masalah makan Amabel dari usia 3 tahun sudah bisa makan sendiri, tapi alhamdulillah masih banyak orang yang baik kepada yang bukan siapa-siapa. Ini itulah tegas dari Ibunda Amabel ya Ini tentunya malu-maluin kita semua para fans Leslar sahabat ya, pesan yang tidak seharusnya dikirim kepada Ibunda malah tentunya terjadi. Ini suatu bentuk pelajaran buat kita semua para fans ya. Bahwa Leslar adalah tentunya pasangan yang selalu membuat memberikan inspirasi Dan tentunya tulus kepada Amabel juga persahabat ya, Kita lihat dari ekspresi wajahnya Dedek Lesti yang sangat tulus Yang sangat bahagia tentunya bersama Amabel Lenata Ini salah satu bentuk perhatian Dedek Lesti kepada Amabel juga persahabat ya, kita sebagai fans harusnya mendukung Dan selalu terusnya Tentunya mensupport apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan oleh akun Rosales Slarni Para sahabat yang disitu dikatakan Tolong jangan ditiru kelakuan kampung kayak gini Jangan sok tahu tentang hidup orang lain Ketahuan akun siapa ini agak Ros mau ceramahin dia Biar mikir Please jangan bikin malu-maluin diri sendiri aja gusti Itulah tentunya respon Kalimat caption dituliskan oleh Kak Rosale selama sahabat ya Doakan sehingga terbaik mudah-mudahan Idola kita selalu banyak orang yang Mendukung, mendoakan Dan mensupport buat Lesti dan Bilar Selanjutnya para sahabat Kita lihat juga sebuah uangan spesial Yang mana tentunya di sini Ada momen spesial juga Ketika Indra Bekti diundang ke Kopi Viral bersama sahabatnya Yang dikabarkan tentunya Indra Bekti jadi host lamaran Rizky Bilar Dan Lesi Kejora. Tentunya Indra Bekti nggak punya pansos, tapi Indra Bekti tentunya memberikan wawasan para sahabat, ya bahwa tentunya acara lamaran lesi dan bilar kali ini luar biasa. Ini adalah acara yang ditunggu oleh para fans Lesla Lovers yang selama ini menunggu-menunggu tentunya kabar dan tentunya acara spesial ini persahabatnya kita semakin bangga dan bahagia bahwa banyak orang-orang baik yang selalu mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang mana di sini ada pernyataan langsung dari wo nya eh, lamaran Lesti dan Rizky Bilar bahwa tentunya di acara lamaran Lesti Bilar mereka tentunya tidak ada endorse persahabat ya tentunya bayar langsung ini suatu kebanggaan juga persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya rezeki Lesti dan Willar baik tentunya terus berjalan dengan lancar. Amin. Doakan kami sahabatnya mudah-mudahan sampai acara akad resepsi pernikahan tentunya dilancarkan semuanya. Amin. Ya robbal alamin. Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang mau tentunya kita lihat di sini ada Bang Bilar yang masih syuting, sahabat ya. Setelah syuting tentunya Abang Bilar lanjut meeting quality dan meeting bersahabat ya ada Vali Akbar juga di situ terlihat sedang menatap laptop persahabat ya kayaknya bakal ada gebrakan baru kejutan baru yang akan diberikan oleh Rizky Bilar. Setelah meeting dan syuting tentunya mereka langsung aja main sepak bola para sahabat ya terlihat kita fokusnya ke tribun persahabat yang luar biasa ada bidadari cantik yang selalu memberikan dukungan supportnya doa terbaik untuk calon suami para sahabat ya Dedek Lesti Kejora setia untuk menemani calon suami para sahabat yang luar biasa mudah-mudahan kesetiaan Lesti dibalas kebahagiaan amin ya rabbal alamin dan kita doakan juga para sahabatnya mudah-mudahan Rizky Milar bisa menjaga membahagiakan sang kejora kita Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans ada komentar dari akun Instagram Pupu Sri berkomentar, "Abang B main bolanya semangat ditemenin istri. Wow. <laughs> luar biasa persahabat ya kalau ditemenin istri tentunya semangatnya beda banget nih." Dan uh, tentunya ada unggahan post spesial momen persahabatan yang luar biasa. Inilah momen Tentunya foto sisa-sisa semalam Yang tertangkap kamera persahabat yang luar biasa Jaketnya Bang Bilar selalu dibawa terus nih oleh Dede Lesti Kecioran kita, kita merasa bangga kepada Lesti dan Bilar persahabat yang memberikan kebahagiaan kepada kita semua Mudah-mudahan kita juga mendapatkan vitamin dan kejutan baru hari ini Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya ini informasi di pagi hari ini para sahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh